gimana sih, dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa saya akan membacakan preset priset yang terbaru lagi ya. Oke kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya. Oke okay guys, selanjut ke persediaan yang kedua. Oke okay guys, selanjut ke persediaan yang ketiga ya. Oke lanjut ke presiden yang keempat. Oke, okay, guys. Selanjutnya, ke versi yang kelima. Oke, okay, guys. Selanjutnya, ke versi yang keenam, ya. Oke okay guys, selanjut ke preset yang ketujuh Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-8. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-11. Oke lanjut ke persetan yang ke-12. <SILENCIO> Oke lanjut ke persetan yang ke-13 ya. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-14 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-15 ya lanjut ke presiden yang ke-16 ya oke okay, lanjut ke presiden yang ke-17 Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-18. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-19. Kita lanjut ke presiden ke-20 Oke okay guys jadi mungkin segitu dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.